Ramai punya review produk ni. Kenapa eh? Kenapa eh? use. Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku nak cuba menu terbaru baru daripada Maddy. Nak kata baru tu tak adalah baru sangat. Macam biasa lah. Barunya, sos dia saja. Sebab tu lah tengok ramai, tak ramai pun yang review produk ni. Kenapa eh? Kenapa eh? Saja lah nak cuba kan. Menangkan tak ramai yang cuba. Dia ada sama ada burger quarter pounder ataupun uh, double cheese burger yang ditambahkan ni sos terbaru spicy tomato sauce. Jadilah spicy beef burger. Kalau tengok marilah kita unboxing okey Aku ambil double cheese burger. Nampak? Ah uh, untuk satu set ni aku ambil set besar harganya RM13.75 something like that right like that. Okey. Inilah burger baru itu. Okey. Inilah burgernya kalian sama tak seperti iklan. Wah, ini dia sos dia. Macam biasa kita ada lettuce. Kita ada apa? Pickles. Lepas tu adalah dua peti daging yang ni. Dia dua cheese slice. Okay. Ni dia. Come fry slow sikit. Macam biasa dah lemah. Alhamdulillahirrahmanirrahim First bite untuk aku Terserah so, apa? Pak Aku rasa macam mana rasa pedas-pedas macam ni Adalah pedas sikit agak muat sikit. Mungkin lagi sedap lepas aku tambah sos. Hmm. Udah lah pedas sikit. Pedas-pedas menja tapi aku macam tu juga. Aku tak ada dia macam rasa tomato ke, tapi spicy tu ada lah, mungkin ada lah kot, tomato masam-masam, dia jadi macam, tahu lah pada aku, kalau macam tu mungkin agak muak sikit tapi sebab ada pickles tu dia macam okey lah sikit, tapi tak ada pelik sangat sauce ni, tapi aku pernah rasa, tapi mana aku cuma lupa, aku lupa, itu je lah yang barunya sauce dia, hahaha Inilah satu-satu burger je Aku pernah makan double patty dia Sebab patty dia double bukan macam satu Haa kalau tak Kalau pergi lain memang har jangan harap lah Nak habis ini pun Tiba kenyang tiba Okay marilah makan lagi buat pada aku bila tambah satu lagi okeylah rasa dia kan tak sedap tapi tah tiba kena lah tambah sos baru best tak gitu <tuk> ngum sikit Huh, last bite. Last two bite. Last bite. What, last bite lah kot ni. Tak kalah. Hmm, tak jadi last. Last bite. Tidak biasa Dan sebelum ni pun Macam biasa je ber Bergemede kan selalu Kalau dia orang baharu, Perbaharui ni pun Pada sos Macam hari tu tambah apple kan Patutlah yang ni pun ramai tak review Sebab macam sebelum ni ramai kena Scam yang barunya Hanyalah sos dia saja Tapi aku saja je Sebab selalu aku tak buat Aku malah pun nak review Kalau Aku tengok bergemede tu Tukar-tukar Sebab aku tak minat sangat Okay overall pada aku Rasa dia uh, macam rasa biasa je Cuma dia jadi pedas sikit Sebab ada sos tu Tambahlah pedas-pedas sikit Tapi lama-lama agak muak sikit Untuk aku lah Kalau untuk orang lain aku tak tahulah Kalau bila aku tambah sos tu Dia jadi okay lah sikit Tak ada muak sangat okay, Kalau korang nak korang boleh cuba Tak ada pasaran Tak ada pula aku tak sedap okey dia, dia jadi pedas lah Double cheeseburger korang selalu tak pedas kan tapi pedas pun sikit je lah Takde lah pedas Sangat ha, Gitu Overall Okay je Okay-okay saja Gitu Apa-apa jangan lupa Untuk like video aku Dan juga subscribe okey Pada yang belum Terima kasih pada yang sudah sudi Menonton video aku Kali ni Kalau ada Kalau rajin Kita jumpalah lagi Next video Bila rajin Adalah video Kalau tanya aku markah Nak per berapa Per lima ke per sepuluh? Kalau per lima, tiga. Lebih sikit lah, 3.5. Kalau per sepuluh, enam. Ha, gitu. Itu jadi lain kan? 6.5. Ha, gitu. Okay? Itu, okay. itu saja. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.